ambil ofres dari Soeharto. Baik pak. Istirahat dulu. siap menunggu perintah pak. Tolong, sebenarnya saya masih ragu memasuki kota Jogja. Jangan-jangan perdamaian rumroyen yang sekarang ini hasilnya sama seperti perdamaian Linggarjati dan Renville Lebih baik kita bergerilya terus Sampai Belanda angkat kaki dari bumi Indonesia ini Bila Belanda mengkhianati kita lagi Mereka tidak saja akan menghadapi perlawanan tentara nasional pak Mereka akan menghadapi perlawanan seluruh rakyat Perjuangan rakyat semesta pak Justru dengan kekuatan rakyat itu Kita usir mereka bukan dengan diplomasi perdamaian ingat Oh setiap perdamaian mereka selalu berusaha menyusun kekuatan dan menyerang kembali tetapi Pak sekarang Belanda meninggalkan Jogja karena kalah perang Inilah pak Kalau saya menolak Pemerintahan akan berjalan timpang. Presiden dan wakil presiden telah kembali kepemimpinan sudah mulai berjalan Hanya pemimpin Tentara Nasional Indonesia yang belum kembali Untuk menertibkan keamanan Kau adalah Komandan 3 Jogja Dan Bapak adalah pemimpin kita pak Di seluruh wilayah Republik Indonesia ini Dari Sabang sampai Merauke pak segera kembali ke markas siapkan perlengkapan saya berilah kekuatan kepada tentara dan rakyat untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia ini. Kau masih di sini, seharusnya kau ada transfernya. Dan ganti, Pak. Oh ya, sekarang cepat kembali ke pasukan. Kita kepada Komandan Musar Jono tarik seluruh pasukan dan tempatkan posisinya di daerah Bantul sebagai sektor 102. Pos Komando di daerah Jantung. Nah, kita laksanakan, siapa All right, De extremisten hebben onze politieke doeleinden via de radio nog gesnapt ook. We mogen niet falen. Niet falen. Generaal Spoor zal zeker razend zijn als dit gebeurt. Dit is de Söderman-plan. Niet van overzijs te We moeten Souderman te pakken krijgen. Hij zit hier. In Zadayu. Er is een brief voor u vanuit Batavia. Uiterst maar moet u generaal Sudirman in macht hebben of dan moeten ze bij de Security Council of the United Nations eerst besprekingen overwinning behalen. Dit is de boodschap van generaal Spoor. Sudirman is niet de enige die Yogyakarta aanvalt. Er is nog die panter, overste Suharto. Wie is die overste Suharto? Wij hebben het nooit eerder gehoord kita telah berhasil memperlihatkan kepada Belanda bahwa kita mampu mengerahkan kekuatan kita. Dan kini saatnya, kita membuktikan kepada dunia internasional bahwa kita masih memiliki angkatan perang yang tangguh. Ya, Pak. Kita akan mengerahkan pengepungan dan menduduki kota dari setiap penjuru oleh semua sektor SWK tanda sandinya kali ini adalah janur kuning dikalungkan di leher penyusupan dilakukan dua hari sebelum serangan umum pada tanggal 1 Mart 1949 Ada pertanyaan? Apa tanda serangan serentak pada tanggal satu Maret itu, Pak? Tanda yang diberikan oleh Belanda sendiri. Sirena di pagi hari. Cepat Nan. nanti kita kesiangan. Iya. Hati-hati, kita sudah hampir dekat pos Belanda. Kamu شلون Ya, ya, dia baju biru. Comez hier. Hoe enan? Laporan, Pak. Komarudin sudah melakukan penyerangan, Pak. Hmm? Sekarang sedang bertempur. Iryan, sujud. Hubungi Komarudin secepatnya. Perintahkan untuk mengundurkan diri segera dan kembali ke posnya semula. Siapa? Siapa? jadi zelf kolonel of er werkelijk vanuit de kraten niks geschoten. Dat is onmogelijk. De eerste, de murenzetting. Als de guerilla's vanuit de bomen willen schieten, is het ook onmogelijk. Van de afstand tussen de muur en de bomen is te groot. Ach, er zijn nog er andere dingen te bespreken die belangrijker zijn. Die ook. Waarom heb ik tot nu toe nog geen bericht ontvangen van kolonel van Langen? Dat alle Indonesische politieke leiders kunnen komen en gaan waar ze willen. A brief nee. Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, delegasi Indonesia memperjuangkan dengan gigih nasib Republik Indonesia, perlawanan tentara dan rakyat yang bergelora di seluruh pelosok tanah air. Di antaranya serangan umum 1 Maret memperkuat diplomasi para politisi kita di meja perundingan. Welder. So, so. Did this mean stuff? kita korban telah banyak berjatuhan sekian dan merdeka merdeka, merdeka!